Kasih pasti lemah lembut Kasih pasti memaafkan Kasih pasti murah hati Kasihmu, kasihmu Tuhan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 Kasih-Mu kudus tiada batasnya Kasih-Mu kudus tiada batasnya Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati.